Untuk teman-teman Derosa Auto yang ingin mendapatkan promo dari Gas ID ah. Langsung aja subscribe Nanti tinggal langsung dikirim ke Gas ID Kalau memang mau dapetin promonya benar, ya bang. Siap, Benar Siap Program promo pokoknya untuk teman-teman Derosa, Saya buat sebaik surprise mungkin Siap Oke okay. Assalamualaikum so. warahmatullahi wabarakatuh Kembali Siap. lagi di channelnya Derosa Auto De Oke okay, teman-teman terima kasih banyak uh, karena sudah terus ngikutin channelnya Derosa Auto okay. Karena memang di channel ini kita akan membagikan stok dan promo-promo dari teman-teman showroomnya Derosa Auto Oke okay, ya, siap. siap mantul Oke okay, teman-teman kali ini saya ada di showroomnya Gas ID Siap, Siap bang, ya. Digas ID Nah Digas ID kebetulan di sebelah saya langsung ditemanin dengan Ownernya langsung nih Alhamdulillah Sampai ya bang ya Siap Sehat ya bang Siap. ya Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Temen-temen di Auto juga Siap. sehat Gitu Jangan lupa dong di subscribe dulu Betul. Baru nonton Siap Oke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 Sebelumnya kalau ada teman-teman yang boleh. mau main ke Ayo uh, Gas ID gas boleh ID. di share ya Bang boleh. ya dan nomor teleponnya ya. Alamatnya Siap. ada di Jalan Raya Pahlawan nomor 3 di Cogrek Ciseng Parung. Siap. Benar nomor teleponnya boleh. Ada juga di Google Maps, ya. ada di uh, Google Search juga di AA uh, itu ada semua langsung ya. Am. Uh, um, gitu. Semua ada nomor kontak saya juga nomor ada. Juga. Kita uh, resmi kok. Resmi ya? Uh -huh, Siar daftar Siap Bang Bayu Benar nah. Nomor teleponnya boleh disebutin Nomor bang. teleponnya itu ada di 0812 9831 2217 atau nanti dicantumin ya? Dicantumin pertama. di kolom deskripsinya Oke okay. Siap, siap. kalau gitu Oke okay. okay, Bang Bayu Siap Sebelum kita share stoknya nih Kalau misalnya Ayo. kelebihan dari customer beli di hmm. Gas ID ini apa hmm. ya Bang ya? Oke okay, Jadi yang pertama <tuh> untuk di uh, teman-temannya Derosa Auto yang ya. Uh, mau uh, mewujudkan uh, mobil uh, yang sesuai dengan keinginannya, memang betul. kita di sini ada banyak program, ya. gitu. Yang dimana uh, kita menjual atau uh, menyediakan barang itu masih dalam uh, sistem transparansi jual, transparansi, ya, ya. Transparansi jual beli, yang dimana ada um, inspeksi dari luar dan dari dalam. Dan dalam kita kasih lihat semua hasil inspeksinya. Ya. Dan kita memperlihatkan kondisi asli dari uh, mobil bekasnya, Bang. Mobil bekasnya begitu, ya. kita kasih lihat semua hmm. um, minus-minusnya juga. Kita iya. kasih uh, lihat, lihat ya. uh, uh, hasil inspeksinya, ya yeah, gitu. Lalu nanti ada namanya pre-maintenance, yaitu ada di... Uh, Body repair, body repair ya. ada di uh, body poles, semua iya. uh, tune up segala macam itu gratis, gratis. Iya. Pengiriman juga gratis sejak Jabodetabek, ke Jabodetabek ya. Benar banget. Mantap Pokoknya udah tinggal stay di rumah aja. siap, Ito. iya, ya. oh, iya. Oh ya, Bang Bayu, hmm. saya dengar-dengar nih informasinya ada angsuran yang satu jutaan ya? Ada, ada, ada ya. Karena uh, mobil di gas ID iya. itu. Uh, harga seratus jutaan atau uh, apa ya tahun 2000 aja itu masih bisa dikredit kok masih bisa kok. dikredit masih ya? bisa dikredit mantap oke okay. ya, mantap banget berarti ya bang ya masih bisa aturan satu jutaan masih yang bisa dua ribuan masih bisa, dikredit, bisa. Ya? tahun 2000-an harga Siap. 100 jutaan itu masih bisa dikredit iya keren banget nih tentunya kalau gitu. juga ada pembiayaan konvensional ada syariah ada juga syariah juga gitu dan juga ada program menarik nih di awal bulan nih ah, Apa tuh Bang? di awal bulan Juli ini kita itu uh, membentuk uh, program yang iya. di mana DP 20 persen iya. uh, yang temen-temen kalau -temen kol lima ini bermasalah, bermasalah masih, ya. bisa ngajuin. masih bisa ngajuin DP ya? 20 persen mantap banget yang ya, penting satu punya rumah sendiri nah tuh temen-temen ya jadi kol 5 bermasalah bayi masih caking, bisa masih, masih bisa, bisa ya. Masih bisa. Yang penting di awal iya. cerita ya Bang Bener. ya. keterbukaan dulu keterbukaan ya. Keterbukaan kita mau uh, mewujudkan untuk uh, solusinya seperti apa Betul. gitu. Kita Siap. bisa bantu. Siap, Siap. mantap. <gat> Oke Bang Bayu, tanpa lama-lama lagi Siap. ya. kita mau tahu nih stoknya ayo, yang ayo, ada ayo. di ayo. Gas ID boleh, ya. Boleh, boleh. Oke, Oke, teman-teman, untuk stok yang pertama dari gas ID ya Aa, ada Grand Vitara nih ya bang ada ya? Grand Vitara tipe Aa, JLX Aa, paling tinggi itu di Matic 2008 di ya? 2008 ya bang ya, ya. kilometernya Aa. kilometernya ini masih tergolong lumayan ya lumayan lumayan, ya. lumayan normal pemakaian normal di, ya. hanya di 140 uh, ribuan lima ribu teman-teman ya Metiknya transmisi udah dicek aman semua ya Bang Kak. Ya? inspeksi semua aman. Aman ya. Aa kondisi mesin itu juga aman. Aman. Nah, untuk harganya dibanderol berapa ya Bang? Untuk harganya ini saya banderol special case sama hmm. teman-teman derosa Rosa. Iya. Ini hanya di 106 langsung balik nama. 106 teman-teman langsung, langsung balik, balik nama, nama terima pajaknya juga On ya bang On ya? dong, Bajaknya karena kan langsung on, balik nah. nama Langsung band. balik nama, mantep nah, banget ya gitu. Nah, kalau untuk paket kreditnya bang, silakan bang Untuk paket kreditnya nah. bisa diajuin di DP DPD25 DP 25, DPD 25. 25. Ah. Hanya di angsuran di 2,84 tahun 2,8 teman-teman, 4 tahun, tahun dapat Grand Vitara Grand Vitara Matic ya, ya. Kondisinya banget. udah oke okay lah, udah matching nih, lumayan hmm. nih modifikasinya Modifikasi nih Modifikasi bannya juga udah lumayan ya. Ya bang ya Ya, modifikasinya ini lumayan iya. lumayan uh, main budget sih Iya, lumayan ngeluarin dana <laughs> iya. gede juga nih Lumayan, gitu <laughs> Bisa off-road nih, teman-teman Velgnya udah gede ya Bener <laughs> Siap Oke, Oke, Bang, kita ke unit selanjutnya, Bang Siap ya. Ini ada Suzuki Kita punya Suzuki uh, Sidekick Sidekick ya, Manual ya, bang, ya? DX, manual 2, Dx uh, 97, sorry tujuh. 97 tujuh teman-teman ya uh -huh. Ini uh, Ini sudah Tampilan Jeep juga. Tampilan Jeep ya, Bang. Benar. Yes. Kaki-kaki ya. semua itu siap. udah dimodifikasi sebentuk Jeep udah bisa main off road juga. Iya, ya, Kak. Buat untuk pemula-pemula. Iya. -pemula. Tangan siap, pertama siap. dari baru, tangan tangan baru. Kita di sini rata-rata uh, SOP itu tangan pertama dari baru, Bang. Oh, mantap banget ya, Bang. bpkb udah sama. Betul. Kita pertama, semua ya. pemakaian tangan pertama dari baru rata-rata. Siap, rata -rata. Siap. Okay, siap, Bang. Oke, okay, bang. Okay, bang. Nah, ini di banderol berapa, Bang? ini uh, saya banderol di 62 juta 500 62 juta 500 langsung 000. balik nama langsung balik nama betul ya. sekali nama, yang mau kes-kesan kes yang, yang mau ya. beli kes ayo iya. datang langsung ke showroom saya kasih inspeksinya kita iya. transparan iya. kita nego sampai jadi mantap tuh teman-teman ya 60 ya. jutaan aja langsung balik nama ya, 60 jutaan tuh teman-teman langsung Benar. balik nama Benar. pokoknya nggak pakai laman Tangan, pertama ya. dari baru jok full kulit kamera mundur, mundur ready kamera mundur mantap lampu-lampu semua ready semua nih Hidup semua Siap, udah siap Ngaleng lagi Ngaleng ya Udah siap dah pokoknya Langsung bungkus ya Bang ya, ya. ya. Oke, okay, kita lanjut lagi nih Bang Nah, ini banyak dicari orang juga nih Bener. Bang Ada Innova tahun Ini 2020. ada Innova V-Matic 2006, 2006 teman-teman yang nyari filmetik 2006 nih. 2006. Kilometernya berapa bang? Kilometernya ini lumayan cantik ya. Ya, 160 ribuan aja. 160 Itu ribu. Itu asli record. Asli record. Both, uh, unit semua sudah di nano coating. Oh, sudah di nano coating. Sudah, ya, ini sudah sudah ada sertifikatnya. Ada sertifikat nano coating, gitu. teman-teman. Kaki-kaki juga aman. Kaki-kaki enak. Ban, uh, ya. pelek semua udah pakai MG. Iya. Tapi special case nanti uh, untuk yang case kesan. Iya. Beli cash, Bikers. saya kasih 8 biji, 1, dua tiga empat, satu dua Ada yang orinya, so. ada yang orinya. Gitu. Nah, orinya masih saya simpen pelek orinya ada teman-teman ya usah khawatir. Semuanya. Harganya berapa, Bang? Uh, harganya saya bandrol seratus dua aja, seratus dua juta. Teman-teman okay. oh. dapat peleknya delapan, delapan jadi <laughs> bener banget, bener banget itu. Ya. Nah, kalau untuk kreditnya, Bang. Account ah, kreditnya ini bisa di DP 20%, DP 20 angsuran 3,9 ya. ya. 3,9. Berarti ini, kalau 20% uh, 3, ada tahun. Bang? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 20%-nya berapa Bang? 20%-nya itu di 21.500, Bang. 21.500, teman-teman, gitu. langsung dapat Innova Matic 2006 tipe V. Tipe V. Paling Siap. tinggi Siap. ini barang-barang lumayan langka barang nih. Lumayan gitu. Iya. Masih bisa nego, ya, Bang. Masih bisa nego, dapat no. aja Negonya langsung, langsung ke showroom iya, aja. Iya, gitu. idea biar jelas. Siap betul, lanjut lagi, Bang. Yuk, kita ada innova lagi nih, teman-teman. Ya, ini uh, kembarannya lah, kembarannya. Plus ya. minus nih, eh, iya, <laughs> adik, kakak, adik, kakak, <laughs> bener ini. V juga V juga, tapi manual Manual Tahun Siap. 2005 Tahun 2005, teman-teman Benar teman -teman. Kilometernya, Bang? delapan 180 180000 an ya. Seratus delapan puluh ya Pajaknya nama perorangan atau nama PT? Perorangan, bang? Pak Perorangan ya Kita nggak ambil nama PT ya, Nggak ambil nama PT Siap, pajak on ya, Bang ya? Iya, pajak on Pajak on, panjang 4, 2023 2023, teman-teman Bulan 4, 2023 Bulan 4, 2023, bulan 4, 2023. Yes. Kilometernya berapa, Bang? Ini kilometernya 180.000-an. 180 ribu Bener. Bensin ya ini ya? Bensin. Bensin dua-duanya bensin. bensin. Siap, teman-teman. Ya ini manual bensin. Ini ada spesial nih untuk ya. ini nih. Untuk Harganya ini. TP5 langsung 05. bungkus. Langsung bungkus nih, teman-teman. Kalau mau spesial. kredit itu di 22 juta 22 angsuran juta angsuran 3,8 angsuran 3,8 di 3 tahun, tahun teman-teman tuh murah banget bener 3 tahun aja udah murah banget <laughs> udah murah banget bener ini lo ya infonya mobil pakaian abang sendiri ya ini ya kayak benar iya. tipe V lo tipe feel ya bukan g bukan g ya. <laughs> harganya harga g <gay>. harga g <laughs> 105 teman-teman bungkus ya. bungkus ambil. untuk yang ada di daerah juga mau pesan mau proses itu bisa kredit banget. itu bisa banget bisa banget. Ya? bisa banget bisa banget bisa banget bisa nah. banget untuk yang tadi yang uh, syariah untuk di DP minim ya uh, tadi ya itu bisa sampai Sukabumi Bandung Hmm. Cianjur, Cianjur Cirebon, Cirebon, Banyumas, Banyuwangi, segala macam. Udah tuh, teman-teman, pokoknya yang Singkat pasti telepon aja, konsul ke saya, betul. Betul. lokasi di mana, saya Siap. cek nanti DP minimnya berapa. Betul, teman-teman. Hmm. Pokoknya telepon langsung ke Bang Bayu. Saya ada di Banyuwangi, Bener. misalnya. Tanpa ya survei apa? loh. Tanpa survei, teman-teman. Tanpa survei. Ya. Loh. Siap, tanpa survei, tanpa survei betul. Survei. Siap kalau gitu Bener banget. Oke, lanjut, kita lanjut lagi ya Bang Ya. Siap. Bang, Oke, kita lanjut lagi di Kemri ya Bang. Ya. Kita nah, ya. punya Camry G 24 manual 2003. 2003. Nah, Banyak. Camry nih, teman-teman. Ini barang enak, murah, betul. Nyaman, uh, nyaman. Iya. Dan punya gengsi. gengsi. betul. Punya prestis tersendiri iya. ya. Iya, kan? Kalau ada yang nanya Pakai mobil apa sekarang? Camry. Camry! Gak mungkin dia merek orang-orang kepo dengan tahunnya, ya gak? Benar. Namanya aja udah Camry. Betul. Ini cocok nih buat diajak kondangan nih Bener. Bang. benar, benar. Camry buat ini kondangan. Enak banget. Buat ke pesta. Mobil nyaman. Mobil nyaman. Dan jauh lebih irit ya. Iya Bang, Camry-nya ya. di Bandrol berapa nih Bang? Oke, untuk Camry ini saya spesial Bandrol. Untuk teman temennya De Rosa. Siap. Ambil deh di 80 puluh deh, delapan puluh teman, teman, teman, tahun ambil. 2003 2003 Game manual teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, Harga teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, tapi daripada kredit ya, ya Kredit bisa ya? Kredit masih bisa dong? Masih bisa masih ya? Nah, di angka berapa bang? Oh, Oke, okay. hmm. Camry-nya ini cukup di DP25-an aja DP25 angsurannya Bener. bang? Angsurannya itu 1,9 Nah, ini dia! Murah banget nih uh, uh, ya 1,9 juta teman-teman Udah dapet Camry 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun tenornya dari, ya tenornya Daripada nyicil NMAX deh nah. Tawan Camry <laughs> tuh, ketawan nambahin GOPE Betul teman-teman Iya nggak? Ada lagi nih, satu lagi nih. Kita okay. ada Avanza Ay, ya, Bang ya. Seperti ini ini ya, Avanza betul. tahun eh manual 2016. e manual 2016, ya Bang ya. Kilometernya ya. berapa, Bang? Tolu. Kilometernya ini baru di 100000 ribuan ya. Pajak juga hidup ya, Bang. Nah. Pajak hidup. Pajak hidup, hidup. Ya. Pajak, ya. hidup. pajak hidup. I pajak hidup plat Jakarta Selatan betul. genap, teman-teman. Ya. Nah, terus uh, harganya di wander berapa, Bang? Harganya ini saya bandrol 123 deh 123 untuk Avanza E eh, manual, 2016. manual 2016 Nah Menurut boleh dicek saya sih, Ini murah Tuh, tahu teman -teman. saya sih ya Bener kan Mungkin oh, Om De Rosa nih Tahu lah iya. Berapa yang dibanderol Teman-teman selama saya keliling showroom Ya kan untuk Avanza E 2016 Betul. Ini tergolong murah teman-teman ya recommended. recommended pokoknya ori original, original. ya kan original. nanti seperti yang um, Pak Wayu free bilang free, uh, repair. free repair free repair ya beli mobil bekas lihat, bekas lihat ya. bekasnya ya pokoknya nanti apa aja yang mau di-repair tinggal langsung di Bener. koordinasi aja Bener. Bener. oke Teman-teman kita lanjut lagi stok yang ada di dalam Siap. ya kan ini ada Livina ya Bang Ya ini Livina XP matik 2010 tangan pertama dari baru XP matik 2010 tangan Ay, semuanya pertama semuanya juga tangan dari pertama dari, dari, pertama dari, dari baru sih. Betul Kilometernya berapa nih bang? Uh, kilometernya seratus 110000 ribu, seratus 110 sepuluh ribu ya. Uh, ori. original teman-teman, masih termasuk gitu. ya golongan rendah lah Baga. untuk tahun 2010 ribu gitu. sepuluh ya ini bang. Terus ya. sih poles. Saya. Siap, oke. Okay. Nah, metik-metik udah dicek aman ya bang? Iya, ya? kaki-kaki juga aman, aman ya. Matic Tadi saya kaki -kaki juga udah lihat interior juga udah jok kulit teman-teman. Ini XP Ultimate soalnya. XP Ultimate teman-teman ya XP kan? ultimate. Betul sekali. Nah, ini di berapa bang? Ini saya bandrol di special cash buat teman-teman Derosa yang mau cash Iya balik lagi ke showroom aja, ke showroom aja. Saya kasih bandrol di open price-nya di 98 juta. Tuh, 98 juta teman-teman, ya kan? Dapat XP Matic, -Matic. Ultimate. Ultimate. Ya, Ultimate. Siap. Gitu. Paket kreditnya Bang, boleh? Paket kredit kreditnya ini berhubung di Nissan ya. Iya. Jadi uh, ketentuannya masih di DP 20% DP yaitu 20%, di 22 ya. juta. DP juta. Di angsuran 2,8 lagi di 4 tahun. Angsuran 2,8 selama 4 tahun. Angsurannya masih di bawah 3 juta dapat mobil ya kan? Bener banget. Ditambah lagi metik juga. jok full kulit. Jok kulit, ada TV tengah. Ada TV tengah, lengkap pokoknya lengkap. nanti kita lihat slide-nya nih teman-teman ya. Betul. Siap kalau gitu. Oke okay, Bang, kita lanjut okay. lagi ke sebelah. Siap. Nah ini ada Ayla ya Bang? Ya ini ada Ayla Ayla uh, M ya? M up uh, X M akan uh, di upgrade, upgrade ya? Di up, akan uh, di upgrade, upgrade X. tipe X uh, 2016 2016 Bener, ya Bang ya? ya? Sudah kamera mundur juga kayaknya udah, tadi ya Bang? Udah sudah kamera lihat mundur, ya. udah nah, sudah double din Android. Sudah. Android Siap Mantap sekali Kilometer oh. berapa Bang? Kilometernya itu <tip> di 20 ribu, 20 ribu. <tip> ya. Transkisi manual ya? Manual, ya? manual. 20 teman temen ya kan? Coba banget uh, ya kan betul nah, dari mana lagi kilometer 22.000 22.000 sama sama dari baru sama sama dari ini ya, semua. masih ori semua teman-teman ya. poles aja sih ya pokoknya mantap nah, nah, harganya berapa bang ini bang ini special price buat teman-teman derosa lagi iya. sebelumnya subscribe dulu dong subscribe dulu <laughs> teman-teman <laughs> gitu iya. nah itu uh, saya open price nya ini di 91 91 juta ya. teman-teman ayla M di upgrade jadi X, X tapi itu udah harga upgrade ya bang? Udah upga, udah harga upgrade? Udah harga udah. upgrade ya? Udah. Ya. Tahun 2016 16. harga 91 juta. Pokoknya terima upgrade jadi X deh pokoknya ya kan? Hmm. Apa aja di sini pokoknya mau berapa unit? Bener. Bayu mau Bener. Bisa. Bener. Bener Mau inden juga bisa ya bang? Bisa. Bisa. Kita ada berapa unit tuh bisa. yang inden? Yang inden, teman uh -huh. Ada empat ya, pada empat. Uh -huh. Jadi konsultasi sama saya. Iya. Uh, ingin mewujudkan uh, mobil yang Mobilnya. diinginkan seperti Betul. apa ada requesting bagaimana Betul. ada uh, pilihan yang uh, seperti bentuknya mau kayak apa Bener. itu bisa, nah, bisa teman -teman. Jadi, uh, di request ke bisa di request teman-teman jadi proses pembelian transparansi Tra oke. oke kita lanjut ya. lagi ada Livina lagi masih saudara kembar ini ada Livina ya eh uh, manual mm. XP XP ya. Uh, mm. Tahun 2007. 2007, teman-teman. XP, yeah. XP manual XP, 2007. Gitu. Kilometer berapa nih, Bang? Ya. Uh, kilometernya ini di 125.000-an, 125.000, teman-teman. Iya gitu. kan? Heeh, uh, uh. kilometernya 125.000. Betul sekali. Heeh, uh, uh. ini di XP manual 2007. Mm siap gitu. harganya di Bandar berapa bang, harganya murmer lagi nih, murmer. saya kasih special price iya. gitu, udah deh kalau mau datang ke sini test drive bungkus bungkus pokoknya delapan satu deh, delapan juta teman-teman khusus untuk gitu. subscribernya Derosa Auto dan juga iya. teman-teman yang Ada? baru nonton uh, ya? satu hari dari penayangan Om iya. Derosa, udah biar jadi <coughs> saya kasih diskon, ya jadi berapa bang 76 enam Nah, 76. Satu hari batasnya nih dari bener, penayangan. Benar. 76 ambil. Ya, ya, YouTube ini ya. 76, 76 ambil. ambil pokoknya bungkus. Ambil. 76 ambil. ambil, ambil. Dapat Livina lumayan ya. 7 kan? penumpang ya. 7 penumpang. 7 penumpang. 7 penumpang. Siap. Yeah. Ya. Kredit bisa, Bang? Kredit. Hanya di DP 17 juta. 17 juta. Angsurannya 2,3 4, 4 tahun dapat Livina SP manual 2007. Bener, Mantap manual banget 2 -2. ya. Satu Yo, lagi, Bang, boleh? Bang, bang? Siap. Nah, ini juga banyak yang dicari orang, Siap. diburu orang, khususnya biasanya wilayah-wilayah Sumatera, Jawa. Benar. Ya. Ini The Legend banget. The Legend, the banget. legend ini banget. banget. Ini barang banget. enak loh. Barang ini. enak, betul. Jok udah full kulit lagi. Jok full kulit. Warior war juga cakep. Bener. Ya kan? Nah, ini nah, tahun. ini tipe G manual 2011. 2011. Kilometer 115.000. 115.000 teman-teman. Ya kan? Nah, yang kayak gini nih. Ya. Biar begini nih, Ori, Bang. Betul. Bener. Daripada kinclong, <laughs> dempul semua. Bener nggak? Ini ya, begini Ori. Dan ini yang saya kasih lihat ke Ori sinilah, nih. Betul. Teman-teman pokoknya kalau misalnya ke Gas ID Bener. ya kan jangan khawatir kalau memang mobilnya kondisi apa adanya betul. itu nanti uh, Bang Bayu langsung betul. rapihin semuanya betul. ya yang, yang penting, saya rasa juga uh, pembeli saat ini sudah smart semua kok iya, untuk ya. uh, menentukan sebuah nilai jelek betul. dan bagus betul gitu. baik dan buruk tuh sudah sudah benar sekali sudah semua sih Bener. saya rasa sih sudah tahu Bener. Karena anak customer malah bawa inspeksi Bener. orang sendiri bang, Bener. iya enggak? Jadi ya kurang lebihnya smart buyer, Iyi. lihat jangan apa yang dipandang. Iya. <laughs> lihatlah apa yang sudah jadi nanti, bang ya. Bener, bener, banget sebenarnya prinsipnya sih simpel Kalau eksterior itu kita bisa rapihin Bener Yang penting interior rapi Bang nah, saya ya. Karena kita ada dia di dalam Bang Nah, bener, nah. Kita lihat ada Karena ngan. kita adanya di dalam Betul Kita bawa Di dalamnya nyaman nggak? Betul Gitu kan kita bawa Berisik enggak Dari suara gak? dari luar Betul, Ada krotak kerotak Itu kan nggak nah, enak Bang Nah iya itu gak? dia gitu. Jadi kalau saya pribadi Mendingan kita lihat interior Bener Mending banget Eksterior-eksterior bang, bisa dipoles ya, Betul kan? banget iya. Ini ngomong-ngomong harganya berapa nih bang? Oh ini, <laughs> ini saya bandrol di. Emang nih harga harga legend juga harga ya? Legend gitu juga, kan? betul. Uh, ini nah. di seratus tiga, bang. Satu kosong teman-teman. Bungkus pokoknya ada ya. Ada yang kan? mau bungkus satu hari penayangan udah cepet ambil. Cepet ambil tuh teman-teman. Ya, pokoknya nggak usah mikir-mikir lagi. 2011. 2011. Nah. nah, untuk teman-teman yang ada di luar kota nih biasanya banyak yang berburu ini harganya cukup Rp100 juta. Ya. betul sekali bungkus teman-teman ambil ya. bungkus ambil bungkus gitu. pajak hidup semua ya bang pajak ya? hidup semua kaki-kaki aman semuanya pokoknya ya aman semua siap transmisi enak transmisi enak ya transmisi enak mantap. AC dingin berpengkolan pokoknya mantap lah gitu. oh, kondisi gitu. hari sini lagi sih ya itu dia beli mobil bekas siap. lihat bekas mantap oke bang ini siap. kan stok terakhir ya bang mungkin saya dengar-dengar ada stok lagi yang ada, ada benar benar lagi di, ya? di uh, kita memang kan kalau untuk pengadaan barang itu memang ha -ha. kan melalui uh, suatu proses inspeksi dari eksternal sama internal, Betul, bang. betul. Nah, dari eksternal ini kita ada inspeksi satu sampai tiga hari betul. kurang lebih. Nah, gitu ada mobil apa aja, Bang? Nah, ada Agia. Agia tahun? Uh, manual, manual 2013. 2013. 2013. Ada, apa sih, hmm. Um, Brio matic Brio, 2014. 2014. 2014. Benar. Ah. Ada lagi um, apa ya? Kemarin tuh Livina juga. Livina, Livina juga, Livina juga 2016 2016. Ah. Nah, tuh teman-teman. Jadi nah, masih ada unit-unit yang ada oh, di Saya 12. punya City Z, matic City Z matic. tahun 2000 loh. Oh tahun 2000. pertama dari baru. Ini rada antik. Kilometer ah. 170.000. Nah, tuh teman-teman tuh. Matic buat komunitas citizen. Ini kayak bagus ya. City Z. City Z. Metik. Betul. Di tahun 2000. Siap bang. warna merah, warna merah, warna itu merah lang, Itu dia makanya itu jarang <laughs> banget tuh. Buat <laughs> ciwi-ciwi nih ya. Buat, buat ciwi-ciwi dan macan ma ternak. Bener. <laughs> ayam ternak. <laughs> macan ternak. mama oh, macan ternak. Macan -ma cantik anter jemput. Anak. <laughs> ya, siap, siap, siap, siap. Boleh, boleh. Siap. Siap. siap. Oke, ya. kalau gitu, Bang. Nanti kita akan share lagi stok-stok ah. kalau memang barangnya sudah di sini ya bang bener ya. Benar banget, iya. benar banget. gitu Pokoknya ada City Z, Matic, City Z. tahun 2000 nah. itu bisa kredit. DP-nya cuma 20 juta. Dua 1,7 juta. 1,73 tahun. Tuh 1,7. Aduh, bener. besok saya beli nih kayaknya <laughs> <ini. laughs> City Z, Matic. City Z, ya kan. Kilometer 175 ribu. Tangan pertama dari barang pertama dari barang. Siap bang kalau gitu. Oke bang, karena ini Siap. unit stok yang terakhir yang ada di hmm. Gas ID. Boleh. Ya nanti kita akan datang lagi, ya bang ya. Siap, izin ya, bang ya. Besok lagi, pokoknya, pokoknya kita berikan yang terbaik. Yang lah. Terbaik. Oke. Okay. Satu lagi, bang. Mungkin ada pesan untuk uh, subscribernya Derosa Auto. Ya. Yang mungkin mau tanya-tanya nanti atau mau Boleh. datang ke Gasadi silakan, bang. Ya. Jadi untuk teman-temannya Derosa, yang hmm. pertama itu pesan hmm. saya subscribe dulu. <laughs> subscribe dulu, betul. <laughs> subscribe dulu. Nah, terus yang kedua, um, ya kita. Seka, uh, zaman sekarang ini udah smart buyer lah smart gitu buyer, kan, betul. udah udah nggak lagi uh, apa uh, seperti mau beli di zaman dulu kan, gitu kan. Ha, ha. Sekarang udah lebih transparan, betul gitu sekali. Kan. Udah lebih efisien, betul sekali. Dan juga sudah lebih Uh, apa mutakhir ya? Mutakhir betul gitu. sekali. contohnya seperti tadi yang iya. di Banyuwangi, yang ah, di Jogja, betul, yang di Bandung. Betul. Pengen mobil, ada barang ya di sini. Betul sekali. Bang, saya bisa kredit, nggak bisa, bisa. kirim aja data-datanya. Nanti video call betul. dengan pihak leasing. Betul. Setelah itu, paling cuma 3 sampai empat jam, betul. Itu langsung uh, approval betul pokoknya itu yang udah dialami sama saya seperti itu betul sekali ya, ya. pokoknya duduk manis mm -mm. cukup telepon aja kalau perlu sekarang kalau perlu nih bang bener. nanti dari channelnya Derosa Auto akan bener. mendampingi bener. ya kan proses pembeliannya nih khusus nah. di gas ID siap jadi kita rekamin nih mobilnya siap, nih mulai bener. dari sasis mesin Banyak. ya bang ya inspeksinya kayak gimana inspeksinya kayak gimana sih nah nanti teman-teman sertifikatnya asli enggak sih gitu kalau perlu channelnya Derosa Auto bener, yang bener. akan datang saya akan rekamin semuanya nih. Bener. Jadi teman-teman duduk manis aja. Siap. Iya kan. Betul. Kita semuanya yang bergerak. Bener. Ya, bener bang? Kita bantu semua. Pokoknya. Betul. Pokoknya. Yang penting ya itu dia minat minatnya itu clear minat. gitu Betul. kan. Iya. Kita bantunya juga Siap. jelas. Siap. Betul. Gitu. Duduk manis. Mobil sudah ada di garasi. Ya. Siap. Insya Siap. Allah amanah. Kalau gitu terima Amanin. kasih banyak. Ya, Siap, Bang Bayu semoga kasih, jualannya banyak dan teman-teman Derosa Auto diberikan Bener. kesehatan, amin, Bang Bayu diberikan kesehatan, amin. rezekinya lancar, pokoknya Siap. rezekinya mengalir terus. Jangan amin. lupa kalau punya rezeki mau cari mobil langsung telepon aja Bang Bayu. Benar ya Yang banget. ada di gas. Boleh. Isi. Langsung saya respon sendiri maksudnya Betul. gitu. Cuman ya Walaupun kadang suka masih di jalan, betul sekali. Gitu. Siap. Oke Tapi kalau minimal gitu. saya menginginkan konsumen itu iya. semua langsung saya ketemu saya langsung. Ketemu, betul sekali. Nego langsung sama bang Bayu. Betul. Ya kan betul. harga terbaik Kita ya. Kita di sini enggak kan? ada calo, nggak ada calo. Ya gak ada. Iya. Siap. Tuh. Oke kalau gitu, makasih banyak Siap, ya bang saya ya. Terima kasih. Terima Akhir kasih. kata, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, ya kan, singkatan-singkatan yang nggak ngerti, silakan ditanyain boleh, aja jawabannya. Boleh, boleh, boleh. <laughs> Oke, okay. makasih boleh. banyak ya kalau Pokoknya gitu ya. aja, telepon iya. aja deh. Siap, gitu. makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya, Berusaha <laughs> Auto. Siap.